Selamat datang kembali Kreatifedia di Krazymania YouTube. -nya. Bersama saya Arya Bascora di sini dan dan saya fans Neil Armstrong Aji aja aja. Oke. Okay. Saya Tian Tian aja. Tien aja lah. <laughs> Oke. Okay. Kembali lagi bersama kita. Tapi di sini kita bakal bahas sesuatu yang baru apa? Hmm? apa? Uh, baru tadi sih kepikiran namanya yeah. itu adalah basri. apa tuh? bahas konspirasi ya oke okay. ini kalau bahas konspirasi itu tuh enaknya pertama apa ya kita bahas? yang paling general deh orang itu kayak uh, semuanya tahu deh aku lah ya antar planet kita si, si, si, tapi... itu siapa ya suara yang ngomong tadi ya? setan <laughs> atau flat -up, kan? ya, ya, ya. kayaknya itu memang asik sih asiknya dalam arti itu beyond imagination gitu sih? ya mungkin itu dijelaskan orang-orang yang ingin melawan arus saja kali ya yang nggak itu juga sebenarnya nggak melawan arus saja Menurutku orang-orang yang berpikir itu juga mereka memiliki sesuatu yang kuat untuk ya berarti ada bukti-bukti nah, yang, ya, bukti -bukti yang mungkin dari... bisa menjadi tolak hukum maka dari itu sepertinya Aryo ini punya banyak. Enggak enggak, enggak. Ya? Saya mah biasa-biasa <laughs> Biasa aja. Itulah nah, kenapa konspirasi selalu dibanding-bandingkan dengan ilmu pengetahuan. Ah, benar. Oh benar. ya, karena teori konspirasi kan mau mau enggak mau tuh, karena dia melawan arus ya harus dibuktikannya dengan proof ya dengan oh. ilmiah, dengan ya, Dengan seperti itu. Enggak gitu. mungkin mengutip dari kitab Zeus lagi ini. Ini sudah. Nah, itu begitulah acaramu ini. aja, Pak. Iya, atau menang lagi Aquarius doang yang bagus ya kan? Tidak tidak lama sekali, tidak berlaku di basi, Sudah melewati riset-riset yang mendalam. Ya benar-benar Nah, makanya langsung ke tutup poin aja Oke, okay, aku bakal ngasih pertanyaan yang paling simpel buat kalian ya. ya Kalian, dari masa Anci deh Bumi itu datang apa bulat sih? Itu dua pilihan aja ya? Ada dua pilihan apa? ya Nah, ada statnya lain-lain deh? Ada yang lain-lain juga ya? Hmm, lain-lainnya terserah Kalau menurut saya Bumi Saya ya mempercayai hmm. kalau Bumi itu bulat oke okay. Karena kan saya fan Fans ini, Neil Armstrong, Armstrong ya kan? iya, iya. saya menolak kalau Neil Armstrong ini dia syuting di Hollywood. Oke, okay. tapi kan di Hollywood? Iya, maksudnya kita nggak nggak bisa <laughs> okay, ini, ini. ini. <laughs> menghilangkan kesetiaan. Dia udah capek-capek ke bulan capek, capek ya. Iya, capek sekali. bahkan meninggalkan bapak I eh apa keluarganya di rumah. Keluarganya di rumah, disupport. Oke. Okay. Di Bumi bulat, rudy ya ya bumi bulat Lain aja ya. ya. lain-lainnya tadi apa aku pikir ya, daripada saya repot-repot mikir <tuk> lagi kan. <tuk> dari itu aja. Ya. daripada lucu. <tuk> kalau <tuk> pastian, kalau aku sih lebih ke bulat karena dari kecil udah di dikasih guru dulu ya. ya guru banyak-banyak juga ilmuwan-ilmuwan ya, banyak -banyak juga ilmuwan -ilmuwan itu yang mengatakan bumi itu bulat kan. kenapa nggak dari dari dulu ada orang yang mengatakan bumi itu datar? itu bumi datar dari dulu sebenarnya. kenapa baru bumi sekarang? saya? sebenarnya nggak bumi bukan bumi sekarang sih tapi nanti lah kita bicara ya, ya, ya. kalian gak nanyain aku ya udah jelas lah udah jelas, ya, jelas ya. apa sih? <laughs> apa sih kalau sebenarnya ada. sebenarnya kalau misalnya dikasih dua pilihan itu sudah tapi mungkin ke lain lainnya mungkin kalau lain -lain ada lainnya aku bakal ngasih tahu berarti bukan bulat kalau lain di sini, bukan. di sini bukan piramid <laughs> aku nggak ngomong bumi itu tidak bulat atau datar tapi cuma bumi itu lebih dari yang sekarang dalam ya. konteks? Dalam konteks, misalnya kita lihat peta ini ya Iya yeah. Kita lihat peta Nah aku tuh ngerasa bumi kita tuh gak cuma segitu aja Di blok? Di... Di... Di bagian... Peliling. Ada sesuatu hal yang lain gitu yeah, Nanti kita bakal obrolin kenapa Aku punya asumsi seperti itu Iya, oke Oke, oke Sekarang aku mau... Apa aja ya mungkin ya? Biar ya, aku... nanya-nanya ini ya uh, Menurutmu apa sih uh, yang terjadi dengan orang yang berpikiran orang yang setuju dengan buku itu datar dikucilkanlah lah ibaratnya ya orang yang melawan gimana sih kita menganggapan dengan orang yang melawan arus pastikan oh, um, oke okay. uh, mungkin bisa lebih aku simpelin aku kasih case aja ya hmm. aku kasih case jadi aku bakal ngasih satu case buat kalian untuk kalian pikirkan oke okay. jadi uh, gini kalau misal ada satu pesawat ya yeah. hmm. okay, pesawat pesawat itu dari sydney, yeah, sydney. Hmm. sampai ke Somal. Brazil brasil sampai yeah. ke brasil kalian bisa bayangin kan di peta yeah. sydney brasil di sebelah kanannya kan itu lurus ya ya yeah. yeah, lurus pesawat harusnya gimana lurus ya ya yeah, lurus bener gak? Kalau yeah, bisa, bisa. Pesawat kalau kan Braz. harusnya lurus, yeah. biar nyampe karena kan itu cuma lurusan aja gitu. Seperti yang kalian tahu nih, kalau misalnya uh, nanti bisa kalian lihat di sini gambarnya. Kalau dia Australia mm -hmm. terus ke Brasil, gitu, dia akan lurus aja kan gitu. Yeah. Yeah. lurus, lurus. In reality, pesawat itu nggak ada flight yang selurus seperti imajinasi kalian tadi. Bergelombang kayak lomba-lomba itu berarti. Bukan bergelombang, mm -hmm. tapi arahnya lihat dia arahnya akan selalu dari Australia ke Amerika, habis dari ke Amerika baru ke selatan. Kamu dulu berarti ya, ke sana dulu ya Kalau misalnya dipikir, oh itu mungkin karena masalah, nama lah otoritas harus hmm. harus ngisi bensin dan macam-macam, ya. tapi nggak hmm. kayak gitu juga, sebenarnya. Karena setiap pesawat pasti dibekali dua kali perjalanan bulat balik, ya. pasti nggak mungkin nggak jadi, alasan itu nggak bisa dipakai sebenarnya. Ya. Itu, tapi kalau kalian lihat kalau misalnya bumi itu datar kalian Australia kalau mau ke Brasil dia akan flight Lurus langsung ke ini ya dia, ke tujuan ya dia, kalau dia flat up dia garisnya benar-benar lurus hmm. even itu dia transit itu transit karena garis lurus, bukan karena sesuatu hal. Dia harus melenceng jauh, gitu. ya, masih, masih satu jalur hmm. lurus ke tujuan. Bagian ya. yang utama, ya. ya, Menurut kalian gimana? menurutku, bisa dilihat dari sisi ekonomi, ya, mungkin penumpangnya lebih dari Australia, nggak langsung, nggak sebanyak langsung ke daerah ke Brasil. Mungkin banyak penumpang yang mau ke Amerika dan dari Amerika, dia baru akan ajar buka tujuan ke Brasil, jadi semacam lebih menarik banyak penumpang sih kalau menurut itu, jadi ada Australia menuju ke Amerika dulu nih pada orang-orang yang inilah, dari Amerika kan dia turun lah dari Amerika ke Brazil mungkin akan lebih banyak orang yang naik dari Amerika jadi okay. mungkin ketika dia turun di Amerika dia bisa masukin orang lagi untuk ke Brazil mungkin untuk berarti secara pasti. ergonomisnya berarti ya? ya hmm. mungkin lebih ke efektivitas juga kan Lalu efektivitas di sini bukan berlebih jarak lebih ke penumpang untuk memenuhi kapasitas penumpangnya pesawat itu nah tapi kan kalau misal uh, Mas Tian ngomong seperti itu otomatis ketika dia misalnya bumi itu datar, otomatis ya itu juga ekonomis juga karena dia tetap aja, iya, maksud, melewati Amerika iya, maksud, kan. Gitu. Iya maksudnya di sini nggak sempertama itu bisa langsung menunjukkan bahwa bumi itu datar. Nah tapi flight itu nggak cuma di situ aja yeah. uh -huh. ada flight-flight di tempat lain hmm. yang hampir sama. Hmm. Misal hmm. dari Abu Dhabi ke Texas, gimana? Itu mungkin dari tadi kalau tadi mungkin benar yeah. karena mungkin ada efektivitas ekonomis. Tapi kalau ini di Green lah gak ada apa-apa sih karena dia meloncatnya jauh banget. Aku enggak tahu sih. Gimana? Aku ajak ngomong aja, kita diskusi aja. Iya sih kalau ya, ya, ya, ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kita masalah pesawat gitu sih. Menurut menurutku susah juga ya. Mmm ya, Mas ya. kapan siapa itu juga punya pertimbangan sendiri-sendiri kenapa karena setahu kalau pesawat itu pasti dia juga punya jalur. Iya, maksudnya jalur A, B, C dan D itu mesti mereka juga punya jalur dan itu berpengaruh sama etisinya masing-masing negara. Jadi ketika mungkin pesawat itu melingkar atau mungkin tidak lurus aja mungkin etisinya itu bisa biar bisa pesawat itu bisa tetap di kota sana orang gitu. Karena mungkin tak bisa jadi yang tadi Australia ke Brasil mungkin dia bisa lurus aja tapi kan disitu kan samudra, samudra apa ya? ya Pasifik. Pasifik ya. Nah, di situ mungkin kan pesawat itu nggak bisa dikontrol sama ATC-nya. Jadi untuk berkomunikasi susah. Jadi kalau musim, menurutku sih masalah pesawat muternya muter itu mungkin lebih ke buat pesawat itu agar bisa dikontrol radar aja sih. Oh iya. Kalau makin gimana nah. <tuh> <tuh> kalau itu mungkin menurut saya ya, itu sudah menjadi itu termasuk menjadi budaya sejak perta pertama kali pesawat ada. Jadi mau gimana pun ya enanya kayak gitu ya udah karena kalau misalkan dari ditarik garis lurus itu mungkin dari sejak awal pesawat ada agak susah susahnya karena di waktu itu teknologi masih kurang ya tadi benar termasuk dalam jangkauan radar signal kita itulah kenapa mungkin pesawat-pesawat uh, uh, yang jatuh itu dia ketarik ke dalam satu jalur yang yang berbahaya kayak di segitiga, segitiga. Iya, kalau ketiga biru itu tepung kan, kalau ketiga bermuda itu masuk ke situ. Okay. Menurut saya okay. ya, tapi ya itu kalau, kalau aku dari segi pribadi yeah. sih awasan itu kurang serap buat aku. Hmm. Makanya nggak kurang serap karena yeah. ya nggak harusnya nggak. Kalau pun melenceng ya nggak harus jauh-jauh. Yeah. Nah, karena misalnya memang pesawat-pesawat kan memang punya kayak rute ya. ya. Habis itu memang adari, ada ada negara-negara tertentu yang memang nggak boleh dilewatin. kayak misalnya yeah. yang terakhir Iran. Ya, atau kita kan. memang harus dikelilingin dulu nah, itu kan maskapai-maskapai itu kan tergantung dari negara asalnya ya. negara asal itu punya hubungan diplomatik dengan negara mana aja kecuali kalau mungkin teori itu bisa kuat Kak jika semua pesawat yang bertujuan ke misalnya tadi dari Abu Dhabi ke Texas jika semua pesawat bertujuan ke Texas itu pasti derek itu mungkin bisa masuk akal tapi kalau mungkin ada pesawat yang tapi, lain tapi itu maksudnya aku nggak bisa aku kurang terinya iya, karena iya. ini terlalu jauh kalau kalian nonton aja dia harus sampai sampai Greenland cuy, gitu. iya, terlalu, terlalu jauh gitu loh. Terus ngapain gitu kan pertanyaan gitu. Apa Habis itu apa? ada beberapa kasus juga memang kayak um, uh, ceritanya ada aku lupa rutenya ya, aku lupa rutenya. Cuma ceritanya ada ibu hamil naik pesawat, dia di tengah jalan itu dia harus melahirkan. Mm -hmm. Ini cerita benar tapi aku lupa tempatnya di mana. Uh, kalau nggak salah, dia dari Jepang uh, jadi uh, ada ada sih satu cerita itu tentang ada ibu-ibu hamil yang dia mau flat, aku lupa rutenya kalau nggak salah sih dari Asia mau ke Amerika ini hmm. yang dimana dia harusnya rutenya lurus lurus, yang seperti kalian tahu lah hmm. tapi dia ketika mau melahirkan dia udah mau melahirkan jadi terpaksa emergency turun jadi hmm. Emergency Landing dan Emergency landing itu di Alaska. Yang notabene itu melayang lebih jauh. Padahal dia untuk ke e, negara lain yang lebih deket tuh banyak. banyak. Tapi yang dibilang Alaska dan setelah dicek hmm. dan itu memang ternyata rutenya sama kayak gini. Ketika dia dilurusin dengan seperti peta flatter hmm. dia memang Alaska itu paling dekat. Hmm. Alaska malah yang paling hmm. hmm. Kayak misalnya ini ya, ini. Ini kenapa? Misal dari sini dia ah. akan misalnya ini Eropa gitu. ya hmm, iya. nah, terus kenapa dia ketika mau ke Amerika harus ke sini? Ini kan ada Greenland. Jadi ketika dia ditelusurin, Greenland ini kan di tengah. Oh iya. Hmm. Jadi kenapa rutenya kok jadi kayak melenceng padahal sebenarnya dia harus lurus gitu. Ya mungkin ini seperti debat kusir ya, cuma ya iya. aku cuma memberikan beberapa akan, akan. pandangan sama penilaian buat kalian yang uh, setuju dengan aku juga setuju bumi belak sebenernya. sedih juga ketika aku suka foto-foto luar angkasa abis itu ternyata foto luar angkasanya bohong semua kan iya kan sadis ya kan merasa dikecewakan iya kan gitu jadi aku tuh kayak masih 50-50 tapi ya uh, aku lagi mengumpulkan gitu oke okay, aku selanjutnya lagi ada uh, pernyataan yang nggak um, tahu kalian udah tahu apa belum jadi ada penjelajah dari Amerika hmm. namanya Admiral Byrd kalian ada yang pernah dengar mungkin bisa di searching juga nggak apa-apa know ya kalau apa namanya gelar admiral itu tinggi ya itu gelar penghormatan buat admiral angkatan Laut semua semua semua tentara admiral bisa beliau ini admiral bert ini adalah penjelajah antartika kutub utara dan kutub selatan ada cerita menarik di situ kita nggak mungkin dong dia penjelajah dan mereka dia bohong nggak mungkin ya? Yeah. katakanlah dia punya gelar penghormatan dan macam-macam. Jadi ketika setelah ekspedisi dia ke Antartika dia tahu-tahu memberikan uh, ada dia diundang ke TV. Terus uh, mungkin nanti aku bakal kasih ya, ini linknya atau cuplikannya. Never been seen by human being. And that's beyond the pole on the other side of the south pole. Uh, jadi disitu dia ngomong bahwa gini, uh, kan ditanyain, gimana uh, perasaanmu setelah mm -hmm. kamu menjelajahi Antartika dan macam-macam dia ketawa dia ngomong e, banyak yang kalian nggak tahu loh hmm. di balik S itu banyak-banyak sekali benua-benua hmm. sebesar Amerika yang kalian nggak tahu tertutup itu berarti tembok Beyond of that dia ya, ceritanya yeah. melewati es itu kamu bakal menemu benua-benua hmm. se sebesar Amerika bayangin ya benua Amerika sebesar oh. apa itu ada di luar gitu menurut kalian gimana? Mas Haci? bagus itu jadi kan kita bisa mengetahui bahwa dibalik dibalik S, kumbalan S itu masih banyak misteri yang belum terkenakan nah, akhirnya yang aku ngomongin tadi Mas Aci ya, kenapa nah. aku ngomong aku bukan gak percaya bumi itu pula tapi aku lebih bicara bumi itu enggak cuma segini aja ya masih ada bagian-bagian lain yang belum kita ketahui. Nah, <laughs> Ya, aku gue nggak menganggapin kalau emang itu kan bisa jadi dasarnya para penganut teori flat earth mm -hmm. bahwa bumi itu dikelilingin oleh dinding-dinding es, Dinding okay. dan mereka menganggap ada something new di belakang dinding-dinding itu. Dan mereka selalu berkeras bahwa dinding-dinding es itu dijaga oleh beberapa tentara spesial dari Gabungan negara-negara, perkumpulan negara-negara, ya, dan ya, itu ya. mengisyaratkan bahwa di balik itu pasti ada sesuatu yang dirahasiakan, gitu kan? Tapi kembali lagi, udah pernyataan itu kan terbit dari satu baru satu orang Admiral Ber, gitu kan? Oke. Nah, aku rasa sih ya mungkin dia entah dia jujur atau tidak, entah ada apa di balik perkataannya itu dia ya di televisi seperti itu. Tapi menurutku sih argumen satu orang itu ya kurang kuat tapi ada cerita uniknya nih setelah Admiral Brother keluar di TV itu yeah. dia langsung di black uh, dia langsung dikasih yeah. tahu sama presiden yeah. sama presiden Amerika saat itu kamu kalau ngomong jangan ngawur yeah, yeah, kayak gitu ya ya kan langsung abis itu, tubuh, abis, abis, tubuh, abis, abis, itu abis itu langsung di blacklist dia nggak keluar lagi abis itu hilang mm. ya kan gua kan hilang meninggal ya iya. cuma iya. dia udah nggak keluar lagi di... itu juga mungkin uh, itu respon yang wajar ketika dia kan membawa nama negara kan waktu hmm. itu kan ketika dia mengeluarkan statement yang beyond yang lain daripada yang lain itu kan berarti kan negara itu tapi bisa di logika sih? apa sih yang dilihat sama Admiral Bert? menurutmu? Uh, dia, ya dia kan orang ya, terpandang itu gitu ya kira-kira deh -kira di dia. tahun sekitar tahun 70-an ya aku rasa uh, 60-an, 60 70-an 60-an. Kan? 60 mungkin vision dari pesawatnya dia pun mungkin terbangnya tidak terlalu tinggi mungkin juga dia kalau aku rasa sih kalau mungkin karena satu orang belum oh, aku belum bisa percaya 100% dia itu. Oke, melihat hal yang seperti yang dia ceritakan di TV itu benar-benar dia lihat. Iya, masih masih bisa diperdebatkan. Soalnya kan karena memang uh, bicara tadi kasus yang si hilang si Admiral burung ini, Admiral Bird <gifuh> kan. Ketika dia mengungkapkan bukan hilang, bukan hilang kayak dia dia dia, iya iya, kan Mau, dia suara laki di televisi hmm. akhirnya enggak muncul ke permukaan bahasanya atau gimana. Hmm. Ya, iya, dia tidak, tidak tidak nah. tidak pernah mengungkapkan itu lagi seperti itu. Iya, nah, nah dari situ aku mulai mulai sedikit nggak percaya gitu loh. Bukan karena di Bali sana ada kejutan yang belum kita ketahui tapi setiap kali ada yang nggak disampaikan eh enggak nggak dibuka secara secara terbuka pasti ada yang enggak beres. Oh. Okay. Apalagi di tembok tembok tembok es itu kan kata dari Mas Pian Ian, siapa? Iya, biasa aja ini kan dia ya, ada ada tentar yang menjaga. Ya, ya, jadi kalau masalah itu bentar, kan, memang kan ya. Ya? Ya, dari konspirasi apa, ya, pengen teori itu dia percaya seperti itu. Hmm. Tapi untuk saat, sampai saat ini belum ada yang benar-benar menunjukkan bahwa itu tuh dijaga oleh beberapa tentara. Kalau dijaga itu memang benar, karena itu menjadi jadi kalau kalian tahu antartika ya bayangin benua antartika, hmm. jadi kan dia tuh kan di kutub Sarna. Yeah. Jadi hampir di tiap sisinya mereka itu kan kalau bumi itu bulat ya bayangin kalau yeah. bumi itu bulat di tiap sisinya dia itu kan ada sesuai dengan zona waktunya masing-masing. Yeah. Bener Benar nggak? Karena dia ada di pusat bagian selatan gitu. Mm. Dia kan berarti kan rumah kan, ada waktunya Di tiap waktu itu kalau kalian tahu itu mesti ada satu negara yang jaga. Ya. Yeah. Mm. Ada. Perancis, Italia, Inggris, Amerika, kita, dan macam-macam. Kita, kita masuk masuk negara mana-mana hmm. kan? Tapi, nah, tapi di situ dijadikan kayak zona eksklusif buat ekonomi sama buat hmm. Sampai sekarang, sampai sekarang itu kayak gitu. Dan itu jadi zona yang ditutup buat siapapun kecuali di negaranya -negara masing-masing. Gitu. Yeah. Oke, okay, habis itu aku mau ngasih satu cerita lagi. Yeah. Modelnya hampir sama. Modelnya hampir sama kayak si. Ashton, berat, tapi penulis. sebelumnya yes, ashton, yes, sebelumnya kalian tahu Christopher Columbus ya yeah. yeah. yeah. tahu tuh Christopher Columbus dia jelas ya penjelajah dunia dia memetakan hampir seluruh benua-benua yeah. dan ada ceritanya yang menarik dari Christopher Columbus ketika dia uh, melakukan perjalanan ke Antartika Antartika lagi selalu yeah, kenapa then... karena di earth Antartika tuh berarti mengelilingi semua benua yeah. kan gitu jadi Si Christopher Columbus itu membutuhkan tiga tahun mm -hmm. untuk ngelilingin benua Antartika. Mm. Which is itu tidak mungkin. Ya, yeah. karena Antartika itu ukurannya nggak sebesar mm. itu. Dan si Christopher Columbus membutuhkan sampai 3 tahun dan dia di buku catatannya itu sampai nyatet sampai 60.000 km. Yang dimana itu nggak nyampe segitu. Nah, setelah dia menghitung, berarti ketika dia mengelilingi Antartika itu 60.000 km, berarti dia sama aja mengelilingi bumi Ya, yeah. kalau bumi itu bulat Ya, yeah. menurut kalian gimana kalau salah cerita itu Kalau menurutku sih, kalau yang Columbus itu mengelilingi itu, sekali lagi, apa ya, catatan-catatan itu tuh mungkin diklaim sepihak oleh pihak, Flat earth tapi kan catatan itu bukti konkret karena kan setiap penjelajah zaman dulu kan buku perkamen itu iya. kan jelas. Berarti kan kalau pun seperti itu harusnya akan timbul pertanyaan di penjelajah penjelajah setelah Columbus untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak. Tapi sampai saat ini yang mengeluarkan hipotesis seperti itu yang dia mengklaim memiliki Antartika selama tiga tahun dan sejauh 20.000 kilometer kan cuma dia. Maksud kita tahu juga. Tapi untuk zaman situ ya memang cuma dia. Iya. Ya, setelah itu walaupun itu jadi catatan, berarti kan itu harus ada misteri yang harus dipecahkan oleh penjelajah-penjelajah setelah itu kan. Hmm. Harusnya itu jadi acuan untuk para penjelajah untuk mengetahui itu apa sih gitu loh. Tapi kan sampai saat ini pun catatan itu cuma dimiliki oleh Columbus. Penjelajah-penjelajah lain pun tidak tidak pernah menghiperatnya, mengklarifikasi catatan buku catatannya kalau misalnya seperti itu oke berarti aku sih maksudnya uh, agak susahnya adalah selalu ketika mendinailkan itu adalah sosok jadi personal gitu loh iya. bener gak? Iya, kalau misalnya kan uh, aku ngomong, -ngomong flutter, kan, kan serba semuanya tuh serba yang iya. ada data gitu ya, hmm. ada data nah ketika denialnya tetap tetap perorangan tuh agak susah gitu loh makanya itu kan juga Flat Earth itu kan juga mereka penganut teori hmm. itu juga berpegangan pada Oke, okay. oke. Okay. Nah, jadi kan kalau menurutku sih di sini kalau masalah personal tadi ya, emang uh, penganut bumi datar itu kan selalu meyakini uh, teori-teori yang dia yakini benar gitu kan? Yeah. Nah, dan yeah, selalu, ya, Dan selalu, ya selalu denial ketika mungkin ISS mungkin kan masa saat ini udah kita tahu semua ada secara langsungnya, kayak ISS mengelilingi yeah. itu. Mereka langsung men-dineal juga kalau itu adalah hasil editan uh, Oke okay, gini, hmm. menanggapi menanggap itu ya uh. Itu karena aku juga orang fotografi uh. Jadi juga I know, uh, tentang soal-soal kayak gitu Jadi mau ngomongin soal ISS ya uh. ISS itu kalau misalnya uh, kamu lihat itu, Ketika dia ngambil sud bumi uh -huh. Dia selalu memakai lensa yeah. Lensa buat white angle uh nggak mungkin nggak buat angle, hmm. white angle anglenya ekstrim itu sama aja kamu pakai fisheye Jadi kenapa ketika ada astronot datang tuh mukanya kelihatan datang gede gitu, yeah. karena dia pakai fisheye Dan kalian tahu fisheye itu efeknya apa di gambar di bagian pinggir tuh akan selalu distorsi. Jadi dia akan seakan-akan Pernah foto wide angle pakai kamera? Yeah. Kalian pernah. nggak pinggirnya akan selalu melengkung. ya yeah. Dan itu terjadi juga di Bukan di situ adalah hasil editan, mm -hmm. tapi kamera yang di situ kemungkinan adalah pakai wide-angle Iya mungkin, satu itu juga bisa juga kalau di sisi orang awam mungkin melihatnya Biar dari, uh, mungkin asalnya bisa memotor lebih banyak sudut di bumi Jadi ketika dia lewat, kan pasti dia ada satu garis imajiner yang dia lewat, kan. Ketika dia pakai selesai yang flat, mungkin yang selesai fokus maka lensanya tuh akan cuman fokus di bawahnya, jadi uh, kiri kirinya mungkin untuk gak, untuk uh, untuk ketinggian iya. untuk ketinggian segitu, event pakai lensa lika mau pakai mengkasarannya pakai hmm. 50 mili aja kamu bakal tidak lapang karena itu korfato di tingginya tinggi jauh banget. Sebenarnya, ya. Ya. cuma di sini ya itu balik lagi ngomong kalau ada yang sebenarnya banyak sih video-video kalau kalian nonton ada yang ngomong uh, video yang dia sendiri sih, hmm. dia bikin roket sendiri, terus no GoPro GoPro mode ya, you know GoPro itu dia wide angle banget. Yeah. Extreme dia jadi ada ngonggong, dia bener benar anu uh, roket yeah. sampai atas. Dia ya, bumi datar. Datar. Itu agak ada turbatori yang apa seorang apa, -apa yang sky dari atmosfer yang yeah. tinggi. Apalagi yang, yang itu dari wah, dari jelas itu jelas itu wide angle banget. Itu fis eye cuy itu lensanya fis-eye dan itu aku tau banget nggak ya jelas distorsinya jelas banget kelihatan buat itu kelihatan hmm, kelihatan maksudnya kalau orang yang suka fotografi tahu pasti oh, ya jeli juga ya jeli <laughs> alam alhamdulillah lah katanya kalau Ketanya, kalau ngomong ya, ya, gini harus pakai data makanya yeah. kalau enggak nanti kan dikira ini mm -hmm, cuma tis. asal bacot aja yeah, kan yeah, gitu yeah. gitu jadi makanya tuh kalau ngomongin masalah SS aku juga bisa berpikiran Kenapa ya bumi bulat kalau di kamar? Habis itu ada pertanyaan satu sebenarnya ya p... sini lagi. Oke. Kan Oke. Okay, okay, <laughs> ada satu aneh. pertanyaan lagi yang menurutku tuh lumayan aneh. Sebagai aku juga orang yang suka fotografi juga. Kalau kalian nonton foto dari NASA soal bumi, hmm? itu nggak ada yang acak. Acak. Itu berarti nggak ada yang tetap fotonya. Ada yang bumi itu warnanya lebih agak green padahal yang dipakai kameranya sama sama karena yang dipakai nasakan sama. Gitu. Ada yang uh, kalian bisa tonton sendiri deh anu apa namanya kayak komper kombat compare tiap tahun nih. Bumi itu beda-beda. Bahkan ada yang ngomong bahwa itu hasil editan mungkin banget karena disitu situ kelihatan banget awannya itu adalah clone stamp. Kalau editing, kalau editing tahu kan ada clone stamp. Biasanya kalau ada core-coret tuh biasanya iya, iya. kan core-coret tutupin iya, iya. live konten gitu iya, iya. Itu juga kepakai di situ gitu loh di awannya ya mungkin awan kalau di pulau nya kan ketahuan banget ya awan. kalau pulau nya ya itulah kenapa dalam editing harus rapi ya <laughs> <Okay>. <laughs> gimana? aku, aku sih sebenarnya lebih ya itu, aku bukan ngotot-ngotot aku hmm. percaya flatter dan macam-macam Ay, cuma ayo, aku ayo, kayak ayo, ngasih ayo. pandangan dulu, mungkin kayaknya dunia itu nggak sesimpel itu mungkin ya, gitu ya okay. apanya sih yang dijadikan apa yang menjadikan kadang-kadang penganut bumi datar dan bulat itu tepat kusir mereka itu saling denial dengan fakta-fakta yang terjadi yang mungkin mereka yakin satu sama lain gitu ya karena satu sama lain punya peningce <tuk> dia yang dan bertolak belakang betul -betul. katanya itu kan mungkin hmm. uh, contohnya sih mungkin kayak tadi kalau penganut Fred at, mengutarakan teori tentang ini ini itu sum dari -oh, mungkin yang percaya bumi itu bulat lalu itu hanya personal laporan personal dan gini-gini-gini-gini hmm. ketika bumi bulan itu mengutarakan yakin karena foto-foto NASA dan ISS dan lain-lain sebagainya dan langsung punggung bumi datar tuh menganggap <laughs> itu adalah hasil Photoshop iya, iya, tuan sekali nah makanya itu, jadi mungkin kalau masalah debat antara datar dan juga ya, bulan itu kayaknya sih masih jauh untuk menemukan jawaban yang pastinya oke, okay, berarti iya, itu konklusi kita iya, hari enggak, ini ya tapi iya. kan seenggaknya uh, para yang lihat ini, yang meyakini yang kan bisa punya akal hmm. dan gimana di kalian yakini sendiri aja lah berdasarkan fakta-fakta yang kalian temui ya mungkin ya dan disclaimer-nya adalah kita ini adalah sebagai pecinta konspirasi ya, mau setuju atau enggak kita pecinta kita bukan ekspertis sesuatu hmm. tapi kita ya belajar lah kita ya, dan belajar. kita sumbernya kan pasti kita dapat dari media-media sosial ataupun dari internet kan? Ya. Ya. kan internet pun yang kita ketahui mungkin hanya ini tadi Oke, ya itu cu lah ya. ya. Mulai bagian gini. banyak ini pun pun dalam tahu. internet masih banyak-banyak banyak mungkin fakta-fakta yang konspirasi Oke. itu masih banyak. apalagi di web. Oh, nanti hmm. kita enggak bakal di. Kalau deep web lo, bicilik saja udah seperti itu. Oh, iya, apalagi. Apalagi <laughs> di web gitu kan. Oke okay, deh, uh, kayaknya cukup dulu untuk obrolan debat kita, debat lah ya, bukan podcast ya, ya. lagi ya, kita ya. ya, mungkin oh, iya. lebih ke saling-saling ketarap mm -hmm. okay, oke, uh, saya merikmati semua, semua keputusan ada di kalian mungkin tak sebetulnya tutup, mas Acik, untuk penutupan jadi, apa kamu mengharapkan apa dari saya? kesimpulannya <laughs> kesimpulannya ya, kita ilmu pengetahuan dan juga uh, banyak sekali yang baru kita ketahui, ternyata masih banyak yang perlu kita gali jadi jangan pernah berhenti belajar untuk <laughs> pengelusia baik, baik sekali ya oh iya jalan ini sedikit ngomong tapi maknanya besar sekali Ya kalian harus bercermati ya Kalau misalkan kalian punya konspirasi-konspirasi yang perlu dibahas Bisa ditulis di kolom komentar Jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke semuanya Ke semua teman-teman kalian Tetaplah beriman Jangan lupa untuk menonton selalu basi Bahas, Bahas konspirasi. konspirasi Dadah